Bisa dikejar, dikejar rombak Yeah, <laughs> yes yes, yes. yes. Jangan? Bersang! Naya, lari ke sana ya ke Bangpati, ke Bangpati. Biar biar ini, biar cerah. adek adek adek adek Itu udah ada, ada keramba eh. lah, Naya ke sini. Ini masih YouTube nih. basah, iya susah, yes, yes. <laughs> oh ya. udah udah udah udah udah udah, udah, udah. udah, udah. Ayah,